alhamdulillah kami pagi bisa kembali Membaca Maulid Simtuduror di Majlis ar -Allah. Bisa diinfokan kepada yang lain, kegiatan Maulid Kamis pagi ini berlangsung setiap Kamis jam 6.30 pagi sampai selesai. Rata-rata jam 8.00 seperempat sudah selesai. Ditutup dengan makan nasi goreng berjamaah. ya Ditutup dengan makan nasi goreng berjamaah. InsyaAllah barokah. Ya. untuk siapa? Untuk siapapun boleh yang mau ikut silahkan. Ya, enggak ada syarat ketentuan. Yang penting berbusana sesuai syariat. Wanita nutup aurat, pria nutup aurat untuk umum. Pada kesempatan ini sedikit saya akan menguraikan apa yang ada dalam Maulid Simtud Duror. Dikatakan oleh para ulama di kota Sewun, Darim, dan Khadramud pada umumnya, dahulu kala, salah satu keberkahan maulid simtudurur ini, kalau dihafalkan maka akan menjadi kunci pembuka untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau yang menghafal Al-Quran itu susah, ya susah menghafal Al-Quran, hapalkan maulid Simtuduror ini, kan cuma tipis ya, hapalkan maulid simtuduror, maka setelah itu hafalkan Al-Quran. InsyaAllah akan mudah menghafalkan Al-Quran dan insyaAllah hafalannya akan kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang hafal maulid simtuduror, insyaAllah akan terbuka kunci-kunci ilmu yang tertutup. Jadi ilmu itu kan ada kotanya. Anam ya. madinatul Babuha. Aku kotanya ilmu, pintunya Sedina Ali. Nanti kalau masuk kota ilmu, maka di sana ada ruangan-ruangan. ya Ada ruangan yang masih terkunci. Nah, untuk membukanya ini memang dibutuhkan kunci-kunci dari para ulama. Salah satunya adalah dengan menghafal maulid simtud duror. Nanti Allah akan beri kita kemampuan untuk memahami dengan mudah ya punya ilmu itu enggak begitu sulit tapi memahaminya itu yang kadang-kadang agak su, sulit dan na'udzubillah min ada orang-orang yang salah pemah pemahaman makanya mulai kemis yang lalu ya kita udah baca simtuduror dan untuk kemis-kemis berikutnya uh, nanti Insyaallah kalau udah berjalan setengah tahun saya akan buat lomba menghafal Maulid simtu Duor Insya Allah ya lomba menghafal Maulid simtud Duror. saya tidak akan suruh baca satu-satu gitu ya habis waktu jenis lombanya nanti yang aku sudah hafal kita lombakan langsung saya tes ya saya bilang uh, kalimat tertentu lanjutannya apa gitu. ya sebelumnya apa setelahnya apa hadiahnya apa rahasia Oh, lombanya aja belum, udah nanya hadiah. Ya, lombanya aja belum, udah nanya. Ha? Ah, setengah tahun lah lagi insyaallah.